Kau ingat Waktu di desa Bercanda Bersama Di samping Gereja kala itu Kita masih Remaja Yang polos hatinya ber Cerita Waktu kini telah lama Berlalu Sudah sepuluh Tahun tak bertemu Entah mana kini Kau berada Tahu di mana rimbanya, hanya satu yang tak terlupakan. Kala senja di gereja tua, waktu itu hujan. Kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu rapat hingga suasana begitu hangat. Tanganmu... Pegang erat-erat Kenangan itu Selalu ku ingat Waktu kini telah lama Berlalu Sudah sepuluh unta bertemu entah di mana kini kau berada tak tahu di mana rimbanya hanya satu senja di gereja tua waktu itu hujan rintik-rintik kita berteduh di bawah atapnya Kesalahanmu Ku hanya Ingin dapat bertemu Bila bertemu Puaslah hatiku Bila bertemu I'm not afraid.